aku bukan gak berani udah biar sini aja lah nanti gak mau masuk ya udah Eksekusi ular. Betul Mang. anak ke dalam? Dua. berapa meter ini coy? 7 meter nih, meter. taruh, taruh di sini. Putra Bandung ah. menjelajah Sumatera. Ah. Sebut atau Pak, ini anakmu gitu? Ah. Ah. Kakangmu Sekarang 7 meter, 7 meter ada ini. Wah, wow. woi, mantap.